Halo mami, welcome back to my channel. Ya jadi video ini diperuntukkan untuk mami yang lagi menyusui ataupun mam be yang berencana untuk menyusui setelah melahirkan nanti. Oke, okay, so ini di kelahiran anak kedua saya, jadi saya memilih untuk menjadi full time mami dan itu berarti aku 24 jam bersama si baby dan di rumah ini aku memberi asi secara langsung ataupun direct breastfeeding meskipun direct breastfeeding tapi aku juga pengen untuk nyetok asi di kulkas jadi supaya buat jaga-jaga misalkan lagi keluar jadi bisa minta orang rumah untuk bantuin e, ngasih asi peran buat babynya nah selain itu e, manfaat untuk Pompa asi ini bisa memperbanyak asi kita loh mam. Jadi semakin banyak asi dipompa ataupun dihisap oleh bayi, jadi produksi asi itu akan semakin banyak dan semakin banyak. Uh, aku mutusin untuk tetap nyetok asi, untuk tetap merasa asi tanpa ribet. Nah, gimana tuh caranya supaya pompa asi tanpa ribet? Uh, jadi di sini aku punya satu alat. Uh, pompa asli ataupun breast pump yang menurut aku sangat efektif sangat praktis juga gampang digunakan buat e, merahasi. nah jadi ini adalah breast pump silikon punya saya merek HK dan ini andalan aku banget buat e, nampung asi buat merah, merah asli dan cara pakainya ini gampang sekali. Setiap kali saya menyusui baby di satu sisi payudara, jadi di payudara satu lagi saya tempelin breast pump ini. Nah, breast pump ini cara kerjanya gampang banget dengan cara menghisap bagian payudara, kemudian dia akan menampung ASI yang keluar. Sambil menyusui bayi itu biasanya kan. Uh, payudara itu bakalan terasa nyeri-nyeri gitu ya, mam. Nah itu artinya uh, letdown reflex ataupun hormon yang memproduksi asi itu udah bekerja dan itu yang membuat asi bakal mengalir deras. Apalagi kalau dihisap lagi dengan breast pump ini. Nah jadi di aku biasanya sambil menyusui babynya untuk menampung sebanyak 100 mili. Uh, hanya butuh 10 sampai 15 menit biasanya paling cepat bisa 10 menit ya kalau payudara aku tuh lagi banyak AC itu 10 menit biasanya udah bisa sampai 100 ml oke okay, mam jadi uh, untuk pemakaian ini biasanya kalau sudah ditampung sampai setengah botol ini saya pindahkan asinya ke wadah lain dulu supaya asinya itu nggak tumpah dan itu pasti sia-sia banget ya mam kalau asinya tumpah bahkan sedih banget jadi jangan males untuk mindahin asi kalau udah ditampung 50 ml ataupun setengah botol ya supaya breast uh, pump ini enggak keberatan dan bisa jatuh ataupun tumpah buat mami yang lagi di rumah ataupun buat mami yang bekerja yang pengen pumping tapi kalau pumpingnya di e, kantor ataupun di tempat kerja itu e, saya rasa pakai ini kurang efisien e, kurang agak sulit ya untuk ke, mengeluarkan asinya e, kalau di kantor itu biasanya saya dulu waktu kerja saya pakai breast pump elektrik yang bisa merangsang Like dan reflex, tapi ini kan nggak bisa ya, Mam. Jadi, buat Mami yang bekerja, kalau pulang ke rumah lagi menyusui babynya nya langsung direct breastfeeding itu bisa juga sambil menyusup, sambil pakai ini supaya produksi ASI Mami itu semakin hari semakin banyak, dan banyak pun bisa kenyang dan juga tumbuh dengan sehat. Oke, jadi ini sharingan saya di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat mami sekalian, buat mam to be, ataupun mami yang lagi menyusui. Dan jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel aku. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye!